Halo, Mister. Halo ya. Oke, okay. uh, nah, oke okay, ketemu di ketemu dengan Mister Bakti lagi ya. Mister lagi ya. Kita akan belajar okay. kita akan belajar tentang ini nah, hari ini itu pelajarannya menulis ya. Nanti kita akan belajar menulis bareng-bareng. Teman-teman di sini ada kamus ada-ada di sini sudah punya kamus? Ada yang sudah kamus belum? Halo, ada yang punya kamus belum? Halo, ketika ada yang udah punya kamus, ada yang punya kamus belum? Kemarin, kemarin kan ini ya? Apa maksudnya? Gak kalau belum minta orang tua ya, nanti sama Mas Bakti diajarin. Tidak cara, punya, Mister? Tidak punya ya? Kalau tidak punya ini ya, minta orang tua ya, nanti diajarin sama Mas... apa, Mama Mas Tubungo, diajarin cara pakai kamus gitu. Nanti supaya bahasa bahasa Inggrisnya bagus ya? Cara apa? Kalian bisa apa mencari bahasa arti bahasa Inggris tanpa tanpa bantuan orang lain nanti Mas Bakti bantu ya oke hari ini nanti kita belajar menulis ya jadi kita akan ada menulis gitu misalkan kalian tuh sehari-hari ngapain gitu nanti nanti akan ini ya akan akan Mas Bakti ajarin gitu ya oke uh, oke kalau tidak ada kamus ya berarti nanti ini aja kita apa kita pakai ini aja kita sebelum menulis kita apa kita pelatihan kosakata dulu nanti kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya silakan tanya Mas Bakti ya nanti ada waktu 30 menit untuk mengarang di akhir ya ini materinya nggak banyak oke uh, nah sebelumnya sudah siap belajar semuanya adik-adik sudah sudah ya oke nah uh, ini uh, Mas Bakti ada tulisannya wow coba ya, coba adik-adik di sini baca ya. Oke, okay. Raihana halo. Halo Mister. Ya, Raihana. Uh, di sini ada bacaan, Raihana. Ada bacaan, ada bacaan tentang si, apa, uh, apa itu olahraga favoritnya si ini, ya. Olahraga favoritnya si dua orang ini. Nah, coba uh, apa? Raihana, coba baca yang ini paragraf pertama yang ini. Raihana, coba. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti dibantu sama Mas Bapi. Coba. My favorite sport is baseball. Oke, okay. titik ya. Terus. You play baseball on a field with. You play. Pelan-pelan dulu. You play baseball on a field. A field. You play baseball on a field yep. with with a small white ball. Okay. Call call call a baseball. Okay. You hit the ball with a long bat. Okay. There are there are two teams with nine players. One team throws and catches. This, the ball, okay. the ball, the other team hit the ball, hits the ball, ya. bukan ball ya, ball ya. Kalau ball itu orang Jawa, tuh bilangnya ball, e ball gitu ya, hits, hits the ball, ya. The ball ya. Hits, hits, ya, Rahana perhatikan oke, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, jadi hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits Nah, jadi, tinggal asnya aja gitu. Hits, terus ini throws gitu ya. Nah, seperti itu ya. Iya, Mister. Oke, okay. okay. sekarang Mas Bakti bantu terjemahkan sih. Sebenarnya ini artinya apa sih? Gitu ya. My favorite sport is baseball. Artinya apa? Uh, olahraga favorit saya adalah? adalah baseball. Baseball ya, baseball itu ya. Baseball ya, diterjemahkannya juga juga baseball atau bola tangan, hmm. eh beda deh, buda. Sorry, bola, bola tangan itu dodgeball. sorry. Baseball ya, uh, ya itu baseball gitu aja bahasa Inggr bahasa Indonesia-nya baseball. Itu mirip kasti itu ya. Kalau kalian pernah main kasti ya di sekolah ya, ini mirip ya. Okay. Uh, berarti kalau ada pertanyaan kayak gini bagaimana? What is your favorite? Uh, misalkan saya tanya Raihana ya, What is your favorite sport? Jawabannya apa? My favorite sport is baseball. Baseball. Oke, okay. masa baseball? Coba selain ah. selain baseball. Ya berdasarkan Rehana. Berdasarkan Rehana. So, jadi jangan ikut buku. What is volleyball. your favorite sport? My favorite sport is volleyball. Oke, okay, volleyball. Oke, okay, good. That's reasonable ya. Kalau kalau orang Indonesia suka baseball itu kayaknya aneh ya. Mungkin Pak Lukman itu seumur hidup juga jarang menemukan orang yang apa? main baseball di Indonesia ya. <laughs> Paling main kasti gitu. <laughs> karena memang jarang ya tidak terkenal paling paling badminton sepak bola atau uh, ini atau volleyball gitu ya kalau basket biasanya ini apa beberapa ini aja beberapa orang saja karena tidak semua orang cukup tinggi untuk main basket ya oke okay, uh, nah sekarang kalau saya tanya Didi Didi what is your favorite sport my favorite sport is badminton Oke, okay, good. My favorite sport is badminton. Olahraga favorit saya adalah apa itu? Badminton itu apa? Bahasa Inggrisnya, bahasa indonesia bulu? Bulu tangkis. Ah, bulu tangkis ya. Badminton itu bahasa Inggrisnya, bahasa indonesia bulu, bulu tangkis. tangkis. Oke, okay, ya. okay, sekarang apa ya? Mas Batita, tanya ya. Ah saya Ya, mister Mr. Ataya, what is your favorite sport? Eh uh... Coba Jawab, gini. My favorite sport is My favorite sport is jogging. Jogging. Oke, okay, good. Olahraga apa? Olahraga favorit saya adalah berla berlari. Bagus ya. Oke okay, oke okay, good ya. Nah seperti itu ya. Jadi uh, kalau ada pertanyaan seperti ini, uh, apa kalian jawabnya ya masuk yang masuk akal. Artinya sesuai pertanyaan, sesuai pertanyaannya. Okay. Nah saya tanya dulu. Ini ka kalimatnya verbal atau nominal? Kalimat yang ini. My favorite sport is baseball. Verbal atau nominal? Verbal. Verbal. verbal atau nominal? Nominal. Tidak ada kata tidak ada kata kerjanya kan Udah lupa ya? Udah udah kemarin nggak ketemu lupa ya? Kalimat, oh iya. kalimat lupa misalnya. ingat ya, kalimat nominal itu tidak memiliki kata ker kata kerja tapi makanya pakai tuh pakai tuh be gitu ya. Nah, sedangkan kalimat verbal itu memakai kata apa? Kata ker kata kerja atau bahasa Inggrisnya ya. apa verb verb oke okay, bagus ya nah sekarang you play baseball on a field with a small white ball called a baseball nah sekarang mas Bakli bantu terjemahkan ya kalian atau kamu boleh jadi kalian sama kamu itu bahasa Inggrisnya sama you kamu bermain baseball on a field maksudnya apa? on a field. on itu apa? kemarin sudah dijelaskan Mas Bakti yang Raihana. Kemarin yang ini on itu di di atas on itu di atas ya. on a field di atas, a field itu apa? Se, sebuah lapang Halo? lapangan. Lapangan. <tuh> lapangan putih. Nah, bukan, field itu ini lapangan yang buat ini. Yang ini ya, Field itu lapangan biasa ya, jadi nggak harus putih warnanya. Nah, yang ini baru. Halo With... Mister, halo ya. Eh, suara saya putus-putus ya. Halo, iya Mister, tadi terputus-putus ya. Soalnya di sini hujan ya. Maaf, maaf ya sebentar. Oke, bagaimana? Sudah ini? Halo, Mbak Gina, apa sudah ini, Mbak? Sudah, sudah ya? Oke, lanjut ya. Nah. You play baseball on the field. Field itu artinya lapang. Apa artinya lapang? Lapangan. lapangan? Lapangan. Lapangan. ya. Kamu bermain baseball di atas maksudnya itu di, di permukaan lapang. Lapangan. With nah. with itu artinya apa? With. Dengan. Dengan bagus. Dengan ini. A small white ball. Artinya apa? Ada yang bisa nggak menerjemahkannya? A small white ball. Ingat kalau menerjemahkan itu dari dari belakang. Coba siapa yang dengan, bisa? Dengan bola kecil. Bola? Putih kecil. Nah bagus. Dengan Ayahana. bola putih kecil. Pinter. Ayahana Ataya ya, pinter ya. Jadi ada katanya kan kayak gini Thank you, ya. You, oh uh, jadi katanya kan kayak gini ya. Jadi kalau kalian baca memang dari depan, tapi diterjemahkannya dari dari belakang. Bola. White, small, berarti bola putih yang ke yang Kecil. kecil. Oke, gitu ya, pintar. Call a baseball, artinya disebut best baseball. ya. Terus kemudian? Ball. You hit. Oke, saya tanya dulu deh. Mas Basti lupa. Kalau ini kalimat verbal atau nominal? Yang ini. Nominal. Iya, dulu ada patokannya apa? Al, kata kerja, kata kerja tuh berarti dia nomi. Eh, uh, sorry, for, verbal. Nah, kata kerjanya uh, yang mana? play, play bagus. You play, you itu subjeknya. Play itu kata ker, kerja, katanya. Maka ini tidak perlu pakai. Tu, tidak perlu pakai tuh, to be to be karena sudah ada kata kerja kata yeah. kerjanya, oke okay, bisa ya, paham ya, bagus teman-teman. adik ade kemudian you hit the ball with a Eh, Elong. Uh, uh, iya iya, Ataya kenapa Ataya? Halo? Tadi tadi terputus-putus. Iya yeah, iya. Yeah. Dikira Mister diam. Enggak kok, enggak kok, enggak kok. Uh, Oke, lanjut lagi ya, Ataya ya. Halo, uh, Mbak, Mbak Gina halo, suara saya putus-putusnya Mbak. Jelas, jelas ya. Oh mungkin Ataya ya, jaringannya mungkin Ataya. Coba ya di ini dulu, apa indah tempat mungkin ya. Oke ya, lanjut lagi ya sambil Ataya ini ya, Ataya ini kayaknya ini deh, Ataya deh. Soalnya di tempat lain nggak tuh. Oke. Lanjut ya. Didik sama Raihana ya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Yeah, Maaf. yeah, There are four Eh sorry, there are two teams with nine players. Artinya apa? There are two teams with nine players. Raihana, halo? Coba Raihana, kemarin Raihana sudah belajar ini. There are two teams with nine players. What does it mean? Mereka dua. Der hmm. itu bukan mereka der. Ada. Ada bagus ada. Ada dua tim dengan uh, sembilan pemain. Bagus ada dua tim dengan sembilan pemain. Kemarin mm. kemarin Raihana masih ingat ya? ada there are ada ter satunya lagi apa temennya, there are? there is nah there are there is tuh ya kemarin masih ingat ya Raihana ya dan di, kalau Didik mungkin ini ya baru gabung ya tapi sudah sudah sudah bisa berarti bagus there are there is itu artinya a ah, ada ya ada kalau di depan kenapa kok there are coba Raihana kenapa there are bukan there is di kalimat ini karena mm, orangnya lebih dari bukan orang bukan orangnya eh. apa karena jauh bukan jauh juga dari itu bukan di sini bukan di sana bukan di sana ini artinya ada cuma kenapa pakai R, tidak pakai is karena objeknya ada lebih dari sa satu, satu. Tim, timnya ada berapa ini timnya dua, dua. dua berarti there are two two teams tuh kan kalau timnya cuma satu misalkan ada satu tim bahasa Inggrisnya bagaimana there, there is team there is one one team there is one team ingat baik-baik ya kalau there are there is itu artinya a ada ya artinya ada, a, ada Kapan pakai there are Kalau objeknya lebih dari sa, Lebih Tuh. dari satu Kapan pakai there is Kalau objeknya Cuma sa satu, satu. satu. Gitu ya. Cukup. Cuma Cukup. Ingat ya. satu nah, Oke okay, selanjutnya One team throws and catches the ball Oke okay, sekarang Mas Bakti tanya Throw sama catch itu artinya apa? Ada yang bisa nggak? Coba apa-apa Jangan malu-malu, jawabnya ya. Nggak dihukum kok, santai aja. Ayo, throw! Sama, tahu, oke. Katanya nggak tahu, kalau yang lain bagaimana? "Throw" itu dari kata dasarnya "throw", ya. "S" nya dihilangkan. Kalau kalian melihat kamus, kalau ada seperti ini, "S" nya itu dihilangkan. Ya, terus kemudian "S", S nya dihilangkan karena itu kata dasarnya itu tanpa... tanpa "S". Coba Rehana mungkin. Throw itu apa Rehana? Melempar. Melem melempar. Bagus. Throw itu melempar. Ya. Adik-adik ingat-ingat ya. Throw itu melempar. Sedangkan catch itu apa? Menangkap. Menangkap. Bagus. Berarti satu tim melempar dan? Dan menangkap bola. Bagus. Satu tim melempar dan menangkap bola menangkap bola. Nah, the other team hits the ball. Team other itu ada yang tahu nggak? Other, other itu artinya yang lain. Yang ya. lain. Other itu artinya yang lain. Silakan kalau adik-adik pengen nyatut ya bapak ya. Other itu artinya yang lain. Ya, diingat baik-baik ya. Other itu yang lain. The other team hits the ball artinya tim yang lain. La, la, la, la. Ada la, hit la, la, la. Hits itu artinya apa? Hit itu artinya apa? Ayo. Tadi ada throw itu melempar, catch itu menangkap. Kalau hit apa? Memu? Memukul. Memukul. Memukul. Bagus. Hit itu memukul. Mukulnya pakai apa? Pakai tong oh, Tokat. Nah, tokat nih tuh kan. Tuh loh. Ikan ada yang lempar. Kalian pernah main casting nggak, kalau di sekolah? Pernah, Pernah ya? Nah, jadi ada yang lempar, ada di rumah. Ada yang lempar, ada yang nangkep, ada yang mu, ada yang mukul gitu loh. Mukul. Nah, jadi, okay. Hit itu artinya mu, mukul. The other team hits the ball. Tim yang, mem Tim yang lain memukul bola. Halo? Bo. Tim yang lain memukul bola. Bagus ya. Tim yang lain memukul bola. Bola. Nah, sekarang Mas Bakti tanya. Oke, okay, ini bahasa Inggrisnya apa? Eh, word. Oke. Bukan stick ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah bat. Bat. Bat. Jadi bat itu artinya pemukul, pemukul untuk baseball itu bat ya. Jadi bacanya mirip seperti kele, kelelawar. Kalau kelelawar bahasa Inggrisnya apa? Bat. Bat juga kan, sama kan ya? Ya enggak Iya, Iya kan, memang sama gitu. Jadi ini disebut sebagai kalimat. Ini kalimat yang memiliki kalimat yang memiliki penulisan dan ini yang penulisan dan penulisan yang sama pengucapan yang sama tapi arti yang ber yang berbeda oke okay. nah kalau b ini apa ini yang b Bol. bola bola berarti apa bahasa inggrisnya ball small ball small Bol. Bol. bukan bola aja nggak perlu pakai small <laughs> ball gitu aja ball <tuh> Uh, Raihana ya, Raihana ya, bukan, bukan ball ya, bol mau ya? uh, Jadi kalian dibiasakan ya, karena memang bahasa Inggris itu memang sedikit berbeda pengucapannya dengan bahasa, bahasa Indonesia. Oke, okay. nah selanjutnya Aduh, coba coba, oh jadi ball. coba coba Didi yang ini ya, coba. Oke, okay, sebentar ya, saya oke okay. eh, uh, apa Coba, Didi coba dibaca ini yuk, yang ini, yang yang basketball ini. Coba, Didi dibaca yuk. My favorite sport is basketball. Oke. Okay. Yo, you play basketball with a big... Orange, orange, orange, orange ball. Oh. Oh. There, there are, terus, two teams with five players. Oke, okay, bagus. Both teams try to get point by throwing the bell into ball ball, ball. ball into a basket which is three, three meters 3 masa 3 gitu sih three uh, is three meters above above the floor Oke, okay. oke okay, sekarang ya. Didi, saya mute dulu ya. Mas soalnya ada di belakang ada suara ininya kayaknya. Oke. Okay. Nah sekarang kita terjemahkan baik bareng bareng, -bareng ya. My favorite sport is basketball. Artinya apa? Olahraga favorit saya adalah basket. olahraga favorit saya basket. Apa basket ball itu bas bola bas, basket. Uh, bola basket gitu ya. Bagus. Terus Nina, you play basketball bas with a, a big orange ball. What does it mean? You play basketball with a big orange ball. Kira-kira bagaimana menerjemahkannya? Kamu kamu bermain, bermain. Kamu bermain bola basket. Bola basket. Bagus. Basket. Terus dengan dengan bola orange besar. Oke, bagus dengan, dengan bo bola orange yang bola oranye besar. Besar. Ingat ya, sekali lagi diingat-ingat baik-baik. Kalau ada ada yang nyambung seperti ini ya, nempel seperti ini dibacanya dari depan tapi diartikannya dari dari belakang. Ya, karena bahasa Inggris itu kepala kata bendanya itu ada di ada di belakang. Ada ya. kebalik-kebalik dikit, mister. Iya memang. Kalau nanti kalau Ataya belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa ini, belajar bahasa Spanyol, Prancis, nanti dibalik-balik kayak gini. Jadi jadi apa? Misahlah. Jadi mulai terbiasa ya. Terus kemudian uh, coba ini deh. Apa uh, tadi ini sudah? Raihana coba. There are two teams with five players. Artinya bagaimana tadi sudah? Ada dua tim dengan lima pemain bagus ada dua tim dengan lima pemain berarti di lapangan ada berapa orang di ada ]nya? 10 ada 10 bagus ya maksudnya dua tim dengan lima pemain itu satu tim lead, satu tim, tim lima. lima jadi jadi jangan salah tangkap ya Mikirnya nanti oh dua tim dengan lima pemain berarti yang main cuma lima kok enggak yang main itu jumlahnya sepuluh sepuluh lima dari satu tim tim A 5 dari tim tim B gitu ya oke okay, ya lanjut nah sekarang both teams try to get points by throwing the ball into a basket oke okay, sampai sini aja deh ini ini di, dihapus dulu kalian belum belum apa belum belajar frasa ini dihapus dulu ya Sam, sampai titiknya sampai di basket ini ya both teams adik uh, adek, -adek Boot itu artinya keduanya, ya, keduanya jadi kedua tim. Ya, kedua tim try itu apa? Ada yang tahu? Try, Mencoba. mencoba. Try itu mencoba. Kedua tim mencoba untuk get the, get points. Apa itu get points? points. hai, Nah bagus. Kedua tim mencoba untuk mendapatkan poin, Nah, adik-adik, buy itu bisa juga berarti dengan. Ya. Jadi buy itu bisa berarti dengan. Tadi kan ada ada with ya, buy itu juga bisa berarti dengan. Dengan melempar bola ke basket. Basket itu apa? Ada yang tahu enggak sebenarnya arti kata basket itu apa sih? Rancang ranjang bagus. Jadi kedua tim itu mencoba mendapatkan poin dengan melempar bola ke dalam keran keranjang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ada, dek? Tidak ada. Oke, sekarang saya tanya ya, oh, jangan jangan panik ya, nggak apa-apa. Ini cuma ini aja. Cuma apa? Cuma pertanyaan ini. Uh, Didi, how many players? Basketball need, adu uh, basketball need berapa pemain yang dibutuhkan untuk bermain basketball? Jawabannya Mirna, TRR gitu tuh? Berapa jawabannya? Six. Masak six? Basket lo, basket masa 6. There are 5 players for both teams. Ada ada 10 pemain untuk kedua kedua yeah. team. Coba, coba diterukan. There are Halo? Didi, halo? Iya, yeah, Miss Coba, coba. There are, there are berapa? Kalau basketball itu butuh pemain berapa? Ten. Sepuluh. Oke, okay. there are. Oke, boleh. Artinya Oke, pemain. are. untuk tim. Tim A, there untuk Oke, tim. Tim Oke, there are. Oke, ya. Sekarang, Oke, halo. Halo, Oke, Uh, what What do we need to play baseball? What do we need to play baseball? Artinya apa? What Saya tulis ya pertanyaannya. What do we need to play baseball? What do we need to play baseball? Nah coba perhatikan dulu kalimatnya, Tayahana apa Need. Need apa? Apa, yang, apa yang kita butuhkan ber, untuk bermain bermain baseball oke okay, bagus jawabannya bagaimana perhatikan yang dibutuhkan itu ada apa ini tadi namanya tempat ini bat bat bagus sama sama ball. small ball. small okay, small ball. ball bagus boleh ya kira-kira coba jawabannya gimana kita butuh ini sama ini gitu bagaimana coba We, we are need. Mm, mm, ingat itu need itu kata kerja bukan? Mm, we we we need. Ah, we need. We need bed and small ball. Ah, we need bed and small ball. Bagus ya Riana ya, jangan ini ya, jangan takut ya, udah bisa kok. Nah. Ingat, teman-teman yang lain juga ya. Kenapa tadi saya salahkan waktu-waktu apa? Waktu Raihana mau bilang "we are need. karena need itu sudah kata, ker, kata kerja, maka tidak perlu pakai to, to, be. To, be ya. "to be". Jadi, nggak boleh pakai "to be". Kalau sudah ada kata, ker, kata kerjanya. jadi kita nggak boleh ngomong "gini we are". Study. Boleh nggak ngomong kayak gini, we are study? Yang di kolom chat itu ya, coba perhatikan. Enggak hmm. boleh, Mr. Enggak boleh, we are study Kita. itu. Nggak Karena study itu sudah ada kata ker kerja. Study itu sudah kata kerja, maka tidak perlu to, to be. Berarti yang benar bagaimana? We? We, we study. Nah, study. Oke, okay. good ya. Oke, okay. sudah bisa berarti. Nah. Kita lanjut ya, oke. Okay. Okay, nah sekarang hari ini kita akan belajar sedikit, nanti akan perbanyak menulisnya ya. Ini kemarin sudah ya, sudah waktu di kelas kemarin, tapi Mas Bati ulang lagi ya. Ini deh, sini jadi ya. Oke, nah ini ya, bentar. Read the text, artinya apa? Read the text, bacalah teks, dan pilih jawaban yang ter. Benar, terbaik. Terbaik, bagus. Best itu terba terbaik. Ya, Coba. Tony who are playing with... Who are Tony with... Oke. Bacaannya mana ini? Kok nggak ada baca nih? Oke. apa di atas ya? nggak deh. oke. Okay. kita ini dulu deh, kok oh, enggak ada jawabannya ya? enggak oh, ada tag, nggak ada ininya. kayaknya di buku satunya ya. ini aja deh. Nah, kita pakai ini aja, nyambung pakai bacaan yang tadi ya. coba. Uh, saya tanya Ataya, lo Ataya? Iya, Mister. Oke, okay, uh, Ataya Mas Bakti tanya ya, where do you play baseball? Nah, tadi main baseballnya nya di mana? Where do you play baseball? Jawabannya? Where do you play baseball? We play... lapangan. Ya, jawabannya gimana? Masa di lapangan gitu aja. Coba dibuat kalimat coba. Saya berma kita bermain bermain apa baseball di lapangan gitu bahasa Inggrisnya bagaimana? Kita ber nggak uh, uh, tahu Mister. Tuh kita loh, kan, tadi udah kamu udah bisa loh kemar ini coba ber, ber, mencoba dulu kita itu bahasa Inggrisnya apa? Kita Bahasa Inggrisnya apa? Coba teman-teman yang lain bantu bahasa Inggrisnya kita itu apa? Wi, wi, bagus, wi, nah, wi, ya, wi itu artinya ki. Kita kemarin sudah toh yang Ayu Dewi itu, kemarin sudah toh. Katanya masukkan kemarin yang Ayu Dewi itu, iya kan? Ada coba, katanya Mas Bang Titannya, Ayu Dewi, Ayu itu apa? I itu apa? Sa, saya. I itu saya. Saya. You? you itu apa? Uh, kamu. Kamu bagus. I saya. you, kamu. D apa D? Tulisannya T H E Y. Kemarin sudah nyata toh. T H E Y. Apa? D Ma? Mereka. Mereka. Mereka bagus. Nah, sekarang kalau wi apa? Atau kemarin nyatutkan? Kami. Halo, kan ya? Kita. kita atau kami ya? Boleh kita, boleh kami. Artinya sama, ya. Oke. Uh, terus kemudian kalau dia perempuan apa apa ya? Si. Si, oke. Okay. Dia laki-laki? He. -laki. Si. He, bagus. Dia benda mati apa? It. It, nah itu bisa. Coba catanya dilihat ya, maksudnya kalian Ataya sama Didi Radhana kan kemarin udah nyatet ya, itu ya. Terus sekarang saya tanya Ataya pasangan tubinya A itu apa? Pasangan tubinya I? Pasangan tubinya apa? Maaf, Mister Ataya belum tahu. Tubi itu apa sih kemarin, Ataya? To be itu apa to be itu pasangannya sub, subjek yang tadi apa yang tadi atauhafpalkan itu namanya katakan kata ganti, kata ganti. I itu pasangannya M. kalau you apa you you are you are d apa de They are we We are She She is She is I apa kata ya hi He is He is to Nah ini ya, Ataya ya. Kemarin udah dicatat toh? Kemarin? Nyatat nggak kemarin? Sama patan itu loh kemarin loh Sebentar, Mister, ati cari dulu halamannya. Ya, cari dulu ya. Nah itu penting masalahnya. Jadi, jadi dicatat baik-baik ya. Itu nanti dihafalkan terus. Itu karena itu dipakai terus. Kalau nanti Ataya belajar apa, belajar sampai level yang tinggi pun juga itu dipakai gitu ya. Jadi itu di, diingat-ingat. Teman-teman lain juga ya. Oke nah sambil aten cari saya Mas Bakti ini ya tanya yang lain dulu ya oke Didi halo. iya yeah, Mister oke okay, Didi uh, how uh, sorry do you have uh, do you have to play with a big orange ball do you have to play with big orange ball kalau kalau kamu bermain basket Do you have to play with the orange? Sudah ball? ketemu, Mister. Sudah ketemu ya. Oke, okay, itu diingat baik-baik ya. Oke. Okay. Jadi, oke, okay. ini kan kita kalau kita main baseball ya, apakah kamu harus bermain dengan bola besar berwarna oranye? Jawabannya yes hmm. atau no? Yes. Main baseball, kok pakai bola yang warna oranye? No. No. no. No, apa istilah? Yeah. Itu kelas no. Oke, okay, ya. Yeah. Jawabannya: "No." Kalau "do you" itu artinya "apakah" gitu ya? Apakah "do you" atau "are you" itu bahasa Inggrisnya "apakah"? Yeah. oke. Okay. Have to tadi apa? Berarti "ha" harus yeah. Have to itu harus ya. Yeah. Kemarin Mas Bakti sudah ini ya, sudah ajarkan sedikit ya. Have to itu harus. Nanti ada lagi, nggak apa-apa. Nanti ada, ada materi lagi. Oke, okay. uh, sekarang... eh. Uh, apa uh, Raihana coba Halo Raihana Halo Mister Oke okay. How do you get points in basketball Coba ini pertanyaan nomor tiga ini How do you get points in basketball Um Coba di, di di di di apa di bahasa Indonesia kan dulu, kira-kira artinya bagaimana? Itu pertanyaannya melemparkan bola dalam... eh, oh, apa bagaimana, bagaimana, kamu, bagaimana? Kamu, kamu mendapatkan poin, poin di di, di, di basket Oke, okay, basketball atau bola basket gitu ya? Terus jawabannya bagaimana? Di bahasa Indonesia dulu melemparkan bola ke dalam rancang. Oke. Okay. Terus bahasa Inggrisnya bagaimana? Kita melempar bola ke dalam ini. Kita. Berarti bahasa Inggrisnya apa? We We melempar apa? Tadi udah, melempar apa? We throw, throw we throw in in apa? in to, eh, yang di yang dilempar tuh apa? We throw a ball. ball. We throw a ball. We throw a ball into, into basket bagus into a basket ke, ke In apa? Basket. Ke basket itu keran-keranjang ke oke nah oke ya bagus apa? Untuk ya diingat baik-baik ya Untuk Ataya Untuk juga Untuk dan Untuk apa? yang lain yang mungkin hari ini nggak bisa datang ya Untuk uh, dilihat Untuk apa? kata apa? Untuk juga tubinya apa? Itu dihafalkan karena nanti walaupun kalian sudah pinter, tetap, dipa, tetap dipakai. Ya, itu kayak hafalan, kalau kalian ngaji kan ada hafalannya ya. Itu hafalan itu hafala kalau bahasa Inggrisnya. ya Oke, uh, lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, Adik-adik, hey. hari, hari ini kita akan belajar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mister. Sudah. Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar menu menulis lebih lebih tepatnya menulis tentang aktivitas kita sehari-hari coba kalian baca ini uh, bacanya bagaimana ini my my daily daily daily, daily. daily. activities aktivitas activities. Activities. Nah. Activities. oke okay, kira-kira menerjemahannya kayak gimana aktivitas, ya, aktivitas sehari-hari, eh, apa yang saya, saya. saya, aktivitas sehari-hari saya, saya, nah gitu loh maksudnya, kalau ada kalimat, eh kata seperti ini, kalau bacanya tetap dari depan, tapi kalau untuk menerjemahkannya dari belakang, dari belakang, belakang. Ya. nah jadi kita akan menulis Hari ini belajar menulis aktivitas sehari-hari kalian. Nah, di sini Mas Bakti ada contoh ya, tapi untuk untuk melakukan ini kalian harus kosa katanya harus ini. Nah, harus penuh dulu. Nah, penuh itu tidak harus tidak harus ini ya, tapi yang bersinggungan dengan sehari-hari. Uh, makanya kalau kalian punya kamus itu akan sangat membantu. Nah, coba. Nah, ini contohnya Mas Bakti ada tiga contoh. Kita pelajari satu-satu sebelum kita menu menulis. Nah di sini ada my daily activities. Nah, Oke, okay. coba ya. I usually wake up in the morning at 4 a.m. Coba Raihana. artinya apa Raihana? Saya Ayah. biasanya saya biasanya bangun di eh, bangun pagi jam empat. Empat bagus. 4 a.m itu artinya 4, pak 4 pagi. pagi. Nah, berarti wake up artinya apa bangun-bangun tuh diingat-ingat wake up itu bangun ya kemudian dan I immediately pray subuh artinya apa dan uh, lalu lalu, then lalu. lalu saya dengan Sudah. segera Lalu saya ini itu dengan segera, ya, dengan segera. Hai, subuh hai, itu apa? hai, segera... Berdoa. hai, itu beribadah. Ya. Beribadah, beribadah. Itu, beribadah. Beribadah itu bisa hai, bisa berdoa, bisa bisa puasa bisa bisa bayar subuh, zakat subuh. dan sebagainya ya subuh subuh ya bagus nah berarti pray itu artinya apa beri beribadah, beribadah. ini diingat ya kosa kata ini dipakai beribadah. terus ya nggak ya, usah teriak teriak ini kata ya nanti apa telinga mas Bakti sakit ya terus before I go to school I already tidied my room, breakfast, and fed my my cat. Coba. Before I go to school, I go to itu apa? Pergi ke... Pergi. Go ini kata kerja artinya pergi. per pergi. Pergi. Oke okay, ini gini ya. Hmm. Mas Patrick ganti kayak gini aja supaya ini. Uh, Oke. Okay. Oke, okay. tidy my. Mahiru, my room apa name. itu tidy? Merapi, Merah. Merapikan. Merapikan. Bagus. Saya yes. sudah merapikan kamar. Kamar. Kamar, saya. Dan, kamar saya dan feed my cat. Feed my cat itu apa? Memberi makan memberi makan memberi makan kucing kucing, nah, kucing saya feed my my cat tuh kan oke okay. kemudian I go to school kau itu apa Pagi. pergi pergi I go to school berangkat ke sekolah jam enam dengan oh, iya. my father dan ayah company me accompany itu artinya mana ayah Menemah. menemani In the school di sekolah I study from 6:30 until 12 p.m. Saya belajar dari jam 6.30 sampai 12 si? siang. Ya. Nah, study ini artinya apa? Belajar. Belajar. Ingat ya, nanti kalau kalian buat kalimat, kalimat itu harus ada kata ker, kata kerjanya ya. After school, I immediately change my clothes and have a lunch. Ya. Setelah sekolah, saya segera, immediate itu segera ya, jadi nggak usah bingung. Saya segera, change itu apa? Change my clothes. Clothes itu apa sih? Pakai? Pakai? Pakai. Okay. Pakai. Pakaian, berarti kalau pakaian tuh diapain? Ganti. Diganti, change itu artinya ganti, mengganti pakaian. Change my, change my clothes. Nah sekarang ada have lunch, itu artinya apa? Makan. Makan si. makan, makan si, makan siang. Makan siang ya, lunch itu makan si, siang. Kalau sarapan apa? Break? Breakfast. breakfast. Kalau makan malam? Breakfast. Makan malam apa? Di? Dinner. Dinner. Dinner. Oke, okay, bagus. After that, setelah itu, after itu setelah ya. After that itu berarti setelah itu, I play with my beloved cat. Saya? Bermain. Bagus. Saya Bermain dengan sama. dengan, sama dengan boleh. kucing, kucing kesayangannya Oke okay, bagus kucing kesayangan saya atau kucing kesayangku nggak apa-apa good In the afternoon apa ini maksudnya di sore di sore hari Oke okay, I usually saya biasanya menonton TV bersama okay. keluarga Oke okay, saya biasanya menonton TV dengan dengan keluarga bagus In the night pada malam hari, I do my homework and go to sleep at saya untuk PM ya, ini saya untuk ya. Nah, coba artinya apa? I do my homework and go to sleep at 9 PM. saya untuk PM. apa sih? saya Oke, okay, saya tanya dulu. Homework itu artinya apa homework? Du mengerjakan. Ya, mengerjakan, bagus. mengerjakan. PR. PR bagus. Homework itu pekerjaan ru pekerjaan rumah, singkatannya apa? P, PR. PR. P du itu berarti menger mengerjakan. mengerjakan. Terus kemudian, and go to sleep at nine. PM. Nah, gua tulis 9 PM. Dan pergi tidur jam 9 malam. Ya, pergi tidur jam 9, 9 malam. Nah, gitu ya, tuh adik-adik ya. Jadi ini contohnya. Ingat dalam kalimat ini itu kalimat mengandung kata ker, kata kerja. Ada subjek, ada kata ker, kata kerja. Kenapa, kenapa tidak ada tubuhnya Karena kalimat semua ini adalah kalimat per Perbal. Kalaupun nanti kalian menulis, kalau tidak ada kata kerjanya, pinjam dari to, to be. Ya. Tapi dilihat dulu, apakah kalimat tersebut benar-benar verbal atau tidak, diperhatikan. Nah, lihat contoh kedua yuk. Coba, eh, sekarang Didi. Didi coba baca yuk. I wake up, sampai sini aja deh. Sampai up sini. I wake up at 5. After that, I pray subuh and eat breakfast. Oke. Okay. Uh, I wake up at 5. After that, I pray subuh and eat breakfast. Saya bangun jam 5 pagi. Setelah eat. itu, after that itu setelah itu ya. After that. I pray subuh. Beribadah. Beribadah salat subuh dan? Dan makan pagi. Makan pagi. Bagus. I prepare all my books and thing I need for school to the back. Sekarang ada kata prepare. Apa itu prepare? Oh. Saya menyiap. Menyiapkan. Nah, saya menyiapkan. All the book, semua bu, buku, buku dan barang-barang dan yang saya butuhkan for untuk the untuk sekolah barang, bagus sekolah tas. ke dalam apa ke, ke dalam tas bagus ya then I go to school by bike lalu saya pergi ke ke sekolah Tentu. Dengan naik menggunakan sepeda, bagus dengan menggunakan sepeda. Ikut tuh ya. yang kata kerjanya, Mas. Bakti ini ya, kasih tanda, tanda merah ya. Soalnya nanti supaya kalian bisa pakai, bisa ingat-ingat baik-baik. Uh. I in the school, I study ya ini pakai ini dulu aja. I study, I study many things, artinya apa di sekolah? Ah, saya belajar, many apa, bah? banyak-banyak banyak-banyak uh, yeah. hal ping itu artinya uh, hal ya tinggi uh, hal jadi sekolah saya banyak hal. saya banyak belajar uh, saya belajar banyak hal tadi itu artinya bela, yeah. belajar ya. at 9.30 di jam 9.30 I take a break nah sekarang yeah. take a break itu apa take a break beristirahat Beristirahat. bagus take a break itu artinya oke okay, tirukan saya take a break take a break take a break bagus take a break itu artinya istirahat and buy food in the canteen buy itu apa membeli membeli makanan di kan kantin, oke okay, ya, nah, okay, sampai sini kalian ini ya sudah sudah sedikit bisa ya, coba, uh, nah ini perhatikan baik-baik, ini katanya diulang-ulang ya, nggak apa-apa, yang jelas ini dulu perhatikan di sini, nah teman-teman adik-adik, di sini Mas Bakti pengen kalian menulis kegiatan aktivitas kalian, tulislah dengan bahasa Indonesia dulu, kalau memang belum bisa, nggak usah banyak-banyak, satu kalimat aja, yang terdiri dari Kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Oke, coba ya. Nggak apa-apa kalau nggak selesai hari ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah sekarang tugas kalian, mister. ya. Via chat boleh atau ditulis di ini dulu. Apa ditulis di Microsoft Word dulu atau di catatan dulu nggak apa-apa, ya. Atau di chat dulu juga nggak apa-apa. Ditulis aja dulu, ya silakan kalau mau pakai bahasa Indonesia dulu boleh atau mau langsung Inggris boleh nah teman-teman yang huh, yang uh, Raihana sudah ada kamus belum Mister belum ya oke okay. uh, kalau Didi juga belum ada kamus jadi belum punya kamus juga Dari aplikasi bisa, Mister? Oke, boleh, aplikasi. boleh, nggak Kamus itu nggak harus ini ya, maksud saya Mas Bakti kamus itu nggak harus di, harus kertas. Kalau punya digital boleh ya, langsung dicari. Tapi jangan pakai Google Translate. Kalau pakai Google Translate itu, bahasa Inggrisnya kacau nanti, ya. Itu nggak apa. Mereka itu cuma menerjemahkannya perkata, jadi susunannya itu nggak benar kadang, ya. Oke, nggak ya, apa-apa. Kalau pakai aplikasi nggak apa-apa, ya. Nah ingat ya, kegiatan dari kalian bangun. Sampai, ti, sampai tidur ya. biasanya aja ya. oke ya boleh pakai aplikasi ya ataya halo ataya ataya kira-kira mampu nggak ataya kan baru gabung nih kira-kira mampu nggak kalau nulis apa nulis apa kegiatan sehari-hari dari bangun sampai tidur lagi Insya Allah bisa Mister pakai bantuan Ibu. Ya oke okay. sip kalau gitu ya Ibu Ibu minta bantuannya ya Bu. Oke okay. coba nanti coba nanti diri saja. nanti ini ya minta tolong bantuan ibunya buat kamusnya ya. Jadi Raihana yang uh, Raihana maaf. Ataya yang ini berpikir nanti ibunya yang apa bantu kamusnya gitu ya. Oke okay. begitu ya. Oke okay. uh, mas Bakti kasih waktu 30 menit. Kalau misalkan belum selesai nggak apa-apa nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik, Mister. Oke, okay, 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Mas Bakti tinggal ini dulu belakang sebentar dulu ya. Mbak Gina, halo, Mbak. Halo, Mbak Gina. halo. Mister, tadi manggil siapa? Gak dengar soalnya nulis tadi. Iya, iya, manggil Mbak, Mbak Gina, gak apa-apa. Uh, Tayan, selanjutnya nulis saja. Saya manggil ini, manggil apa, manggil... Uh, oh, Mbak Ginang gak ada ya? keluar ya? Pangkasan ini manggil apa? Teman dari Wakaf milenial. Eh, uh, Mbak, ini gak apa-apa. Eh, -apa. uh, apa? lanjut aja. Atau lanjut, lanjut misalnya. pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru, yang rapi gitu, jangan usah tergesa-gesa, perhatikan dulu, ya, nggak perlu buru-buru, nanti lebih baik apa, lebih baik pelan tapi selesai, kalau nggak selesai nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya, nggak apa-apa. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Ada yang, udah Ade, Ade? Ada yang sudah selesai? Ada, dek yang sudah selesai? Rayaana, gimana? Udah selesai belum Rayaana? Sudah Sudah. Sudah ya, oke. Yang sudah ditempel di ini ya, coba ditempel di apa? Di chat ya, di kopas, ditempel di chat. Ya. Ataya sudah, Mister. Ataya ditulis tangan atau gimana Ataya? tadi terputus-putus, Mister. Iya, Ataya tadi ditulis tangan atau bagaimana Ataya ngerjainnya? Halo, Ataya? Ataya. Ya, Ataya ngerjainnya ditulis Sudah, tangan. Mister. Ya, ditulis tangan atau diketik? Ataya ngerjainnya. Halo? Halo. Oh, Raihana sama ini? Raihana sama Didi di, di ini ya? Di di apa kalian ngerjainnya ditulis atau di diketik? Diketik, Mister. Diketik. Ya, di kok di, di ini ya, ditempel di ini ya, kolom chat ya. Dikopas saja ya. Iya, Mister. saya ya nulisnya ataya ditulis di kertas? di kertas ya kalau ditulis di kertas minta tolong ibunya di foto ke ini di foto di hp dikirim ke grup ini ya dikirim ke grup grup apa grup siswa ya iya mister ya mbak Ega halo mbak Ega saya diketik di kalau diketik tinggal ditempelin aja ya kalau diketik ditempelin aja ditempelin ke kolom chat tapi kalau apa Kalau ditulis tangan, minta foto ini. Difoto dulu. Difoto, dikirim di ke grup. Nanti minta tolong Mbak Ega untuk di-share ke saya. Baik, Mister. Oke. Okay. Oke, okay, uh, silakan ditempel. Silakan. Uh, Mister. Oke, okay, ini punya ini ya, punyanya. Oke. Okay. Ini punyanya ini ya, punyanya uh, Didi. Oke. Okay. Selanjutnya punya Raihana, yuk. Coba. Punya uh, Didi. Oke, okay, Raihana. Oh, ini Rahil ya. okay, Raihana udah ya? Oke, okay, ini Raihana ya. Oke. Okay. Oke, okay, apa ya nanti ya? Oke. Okay. Apa ya nunggu apa nunggu di di anu ah, no, nunggu Mbak Ega respon dulu. Ya. Ya. Miss. Oke, okay, nah sekarang coba perhatikan. Kita mulai dari punya Didi dulu, Sekedar. Raihana. Kita mulai dari punya Didi dulu ya. Coba, Didi, uh, I get up in the morning at 4:30 AM. Kenapa? Tadi Iya ya, nunggu ya, nunggu dulu ya, sebentar ya. Mas Bakti koreksi punya Mas Didi dulu ya. Oke, eh Oke, eh sebentar. Oke, okay, uh, Didi, halo Didi? Iya, Mister. Nah, di sini kenapa? Get up, bukan wake up. Kenapa kok get up, bukan wake up? Di sini kan tadi contohnya kan wake up. Kenapa kok uh, kamu milihnya get up? Biar beda. Biar beda. <laughs> Oke. Okay. Uh, Didi, get up itu artinya bangun dari, dari, le, le, apa, dari rebahan ya. Artinya cuma bangun kayak gitu doang. Jadi bukan bangun tidur. Kalau bangun tidur itu lebih tepatnya pakai wake, wake, wake up. up. Nah, ini lebih cocoknya pakai wake up. Kalau get up itu kamu pernah misalkan jatuh gitu ya. Kamu jatuh terus kamu bangun. Nah, jadi bangun gitu aja. Itu namanya get get up. Tapi kalau bangun tidur itu wake wake up. Nah, jadi bangun, up. Bangun, dari, bangun dari ketiga ini dari kan kalau orang tidur kan enggak sadar ya. Jadi bangun. Nah, bangun dari enggak sadar itu wake up. Ya, yang benar yang ini ya. Terus Itu siapa ya? Belakang ya. Anu, ibunya. Suaranya so masuk sini soalnya. Oke. Okay. In the morning at 4:30 a.m. Bagus. After that, I carry out subuh. Carry out artinya apa? Halo Didi. Halo. Halo, Didi. Halo. Iya. Oke. Okay. Didi, carry out itu artinya apa, Dik? Maksud kamu nulis carry out disini, di Mister. Carry out ini maksudnya apa? Carry out ini maksudnya apa? Maksud kamu apa kok nulis carry out? Jangan takut, jangan, jangan panik. Anu aja, dijelasin aja. Kenapa kok nulis carry out gitu? Halo? Dilaksanakan nggak usah pakai laksanakan Langsung. ya, jangan aja, I pray subuh gitu nggak masalah, ya, karena pre ini sudah kata ker, kata kerja, yeah. jadi nggak perlu kata kerja lagi gitu loh, karena sudah ada kata kerja, kata kerja itu cukup satu aja, kalau level kalian tuh apa cukup, cukup satu aja, nanti kalau kalian sudah sudah sudah ini sudah bisa itu nanti kata kerjanya Nama-nama nggak masalah, yang biasa dalam satu kalimat itu kata kerjanya cuma satu, to nggak perlu banyak-banyak dulu ya. Yeah, Mister. Before I go to school, I nah, breakfast itu dia kata kerja, bukan yeah, Mister. bukan breakfast itu bukan kata, uh, bukan kata kerja. Jadi yeah. saya makan sarapan. I have breakfast, uh, have breakfast, uh, have breakfast itu artinya sarap sarapan nah, itu ya uh, itu siapa ya ini ya di belakang okay. ya udah nggak apa-apa I go to school ya saya pergi ke sekolah oke okay. bagus with nah ini with oke okay. uh, with walk itu maksudnya bagaimana jalan kaki gitu Iya, Mister. Jalan kaki teman-teman ya, ya. Ini Raihana juga, Ataya juga. Jalan kaki itu bahasa Inggrisnya by foot. By foot. By footnya artinya jalan, jalan kaki. E. Nah ini, Iya jalan kaki by foot. I go to school at nine. Uh, nine. nine. Ah, maaf. 9 AM ya 9 AM by by food at school I'll nah ini Halo Didi ya Mister jangan pakai ing dulu ya ini kata dasarnya kalau ing itu dia kata yang sudah sudah dimodifikasi jadi sudah ketambahan imbu imbuhan ya makanya kalau pakai Kalimat yang ini, ini kan tadi nggak ada ing nggak ada ingnya kan ya? Yang ini kan nggak ada ingnya kan ya? Pakainya verb 1, sa, verb 1. Nah, learning, learning itu verb satunya apa? Study. Hmm. Learning verbnya verbnya ini? Verb satunya. Berarti kalau ini dijadikan verb 1, ing-nya itu hi, hilang. Hilang. Nah, kayak gitu ya karena learning itu ada imbu imbuhan ing ya berarti kan kata dasarnya itu enggak pakai nggak pakai ing gitu ya nah untuk kalian sekarang belum pakai ing dulu ya untuk sekarang belum pakai ing dulu nanti kalau sudah lama sudah kalian siap nanti diajarkan ing ya untuk sekarang belum at at school i learn on schedule lesson school apa ini maksudnya saya belajar sesuai pelajaran. Saya belajar. Saya belajar pelajaran sekolah gitu aja. I, I learn lesson gitu aja. Lesson itu pelah, mata pelat mata pelajaran. nggak perlu ada sekulnya. Lesson gitu aja. I learn eh, lesson gitu ya. Nah, Mas Bakti kasih tanda ini ya. Kalau kalau yang ini, yang yang kata kerja, Mas Bakti kasih tanda merah. Yang masih wakti perbaiki itu kasih warna hijau. Nah, at a break time, oke, okay, waktu istirahat, I eat my lunch. Bagus. I eat my lunch and I, nah ini harusnya bagaimana berarti? I eat my lunch and I, and I, halo, Didi, harusnya bagaimana? Nah, didik keluar ya. Oke, ya udah. Oke, snack ya. Ini enggak perlu pakai, enggak perlu pakai ing. Oke. Nah, ini yang bener kayak gini ya. Jadi, teman-teman untuk araihana dan ataya, kalian belum waktunya pakai ing, ya. Eh karena Mas Bakti belum ajarkan kalian tenses apa itu ini, apa yang pakai ing, ya. Karena nanti walaupun pakai ing itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris artinya beda jauh. Ya. Makanya jangan pakai ing dulu ya. Oke, sekarang kita ke Raihana ya karena didik Didi udah keluar. Halo Raihana. Halo, Mister. Oke, kita ini ya, koreksi coba ya. I usually wake up in the morning at Waduh, jam sampai 40, 4:30. Masa jam bisa sampai sepanjang itu? 4:30 AM. Dan bagus lalu ya ini buruh besar ya karena dia setelah titik dan I immediately pray subuh bagus saya immediately tadi apa Raihana dengan yes. dengan se segera dengan segera dengan segera sholat sholat subuh Oke okay. I go to school at 7 am saya pergi sekolah jam 7 pagi naik apa ke sekolahnya naik beca mister naik becak okay. uh -huh. bye nah beca itu apa berarti tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? pedi pedi cap itu, be. be. itu artinya beca bye bye itu artinya becak ya kok kok salah tulis ya apa bentar Oh bener ini apa cap oke okay. In uh, the school, I study from uh, okay, 7.15 a.m. until uh, 2 p.m. After school, bagus. Oh ini titik ya, kamu biasakan ada titiknya ya. Nanti dimarahin gurumu loh kalau ngga ada titiknya. After school, I immediately change my clothes and have lunch. Oke okay, ya. Oke. Okay. In the afternoon, I clean my house. Apa itu clean my house? Membersihkan rumah. Bagus, membersihkan rumah. In the night, malam hari, I do homework and go to sleep at 10 pm. Nah, sekarang Raihana Mas Bakti tanya, ini sudah benar semua ya? Bagus. Ya. Cuma Mas Bakti tanya, kalau kamu main sama teman itu jam berapa? Main teman di, di, di, di dari dari apa? Dari lingkungan kamu tinggal? Enggak nggak main, Mister. Oh, enggak main. Oke. Okay. Kalau ini, kalau kamu kamu pernah ini enggak? Pernah apa nonton TV enggak? Pernah, tapi okay. jarang. Jarang. Oke, okay. kalau nonton biasanya jam berapaan sama sama Pulang keluarga sekolah. Gitu? Ulang sekolah. Berarti saya nonton TV sepulang sekolah. Bahasa Inggrisnya apa gimana? I I'm I enggak baca I are you, are you watch TV after school. Bagus. I watch TV after school. Ingat ya. Kalau tidak ada kata kerjanya, baru pakai to be. Kalau masih ada kata kerjanya, nggak perlu pakai to, to, to be. be. Jadi, jangan I am watch. Itu jangan. Tapi, I I watch. I watch TV after school. Bagus. Oke. Okay. Uh, Mbak Ega, hello. Oke, okay, Mbak juga ini ya. Oke, okay. uh, Ataya, uh, punya Ataya ini ya, uh, dikoreksi. Uh, per, ini ya? Pertemuan selanjutnya ya, Ataya udah malam juga sih. Ya, gak apa-apa ya. Iya, Mister. Ya, dikoreksi ini ya, gak apa-apa ya. Nanti Mas Bakti ingat-ingat ya, supaya nanti kalau pertemuan ya. masuk, nanti koreksi punya Ataya dulu. Ya. Nanti, nanti tugas ya. ini, ini kok nanti tugas ini buat pertemuan. Berikutnya masih buat, buat paragraf lagi, kok. Jadi, jangan, jangan nih, jangan apa? Jangan, jangan ini ya. Misalnya dipakai lagi, oke. Okay, uh, nah, sekali lagi ya, untuk teman-teman, jangan pakai ink dulu. Nah, ini kayak punya ini tuh, pakai ink dulu, jangan. Tapi hanya pakai fob satu, jangan. Kalau fob ink itu bukan fob satu ya, karena kalau pakai ink itu aturannya beda lagi, beda aturan lagi, beda aturan lagi, sama maknanya itu berbeda. Nah, Mas Bakti belum bisa menjelaskannya ke kalian karena kalian masih masih junior. Tapi nanti kalau kalian sudah sudah dewas, apa sudah apa levelnya sudah tinggi, Mas Bakti bisa menjelaskan. Tapi sejauh ini belum dulu, ya. Oh, ini Ataya udah ya? Oke, okay, Ataya. Oke, okay. besok aja. Ataya besok aja ya, Ataya ya. Nanti takutnya ya, ini aman ya. ya. Nanti di, ya. dilanjutkan besok ya. Disimpan dulu ya, di, disimpan dulu nanti kita koreksi besok ya. Gak apa-apa. Nanti dikoreksi dengan detail kok sama Mas Bagi. Ya. Oke, um, ya. oke, Semangat terus ya, Ataya ya, Madidi dan Layana ya. ya. Ingat ya, ingat ya. dalam dalam kalimat bahasa Inggris itu mengandung subjek dan apa namanya yang merah-merah ini. Verb. verb nah verb itu wajib a ah, wajib ada. Kalau tidak ada maka pinjam dari to be. Jadi jangan nah. dipakai bersamaan, enggak boleh. Misalkan I am go. Bisa enggak? Boleh enggak? Nggak boleh. Enggak boleh. boleh. I am go enggak boleh. Atau misalkan we are watch. Boleh enggak? We are watch gitu. Tak boleh. Tak boleh. Atau we watching Aha. boleh nggak? Boleh. boleh. Karena jangan pakai ing dulu. Karena ing itu beda, beda Bajaran. aturan. Ya beda aturan. Nanti nanti tetap bahasa Inggris juga, tapi uh, apa konsepnya itu berbeda. Jadi, gitu ya. Oke. Okay? Uh, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada ini. Uh, ada pertanyaan sebelum Mas Bakti tutup? Ada yang mau nanya? Tidak. Ya, ada, ya. Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, uh, Mas Bakti tutup dulu. Tetap belajar. Nanti ketemu di pertemuan selanjutnya. Berarti Mas Bakti masih utang kalian satu pertemuan ya, karena Mas Bakti kemarin sakit. Nanti, uh, uh, nanti di, di ini aja, di apa, di apa, didiskusikan ke teman-teman ini uh, yang lain di kelas. Baik ga lo? Ya, halo, Sar. Nanti ini ya, maksudnya di, di apa di didiskusikan sama teman-teman ini yang apa yang satu kelas lain kira-kira pengganti hari saya kemarin libur tuh hari apa gitu. Jadi selain hari Rabu sama Sabtu itu misalkan hari apa lagi? Misalkan hari Jumat. Oh, iya. Itu enggak apa-apa. Jadi diskusikan sama temannya gitu. teman-teman ya, baik, dan Yang jelas sore ya, yang jelas sore, jangan jangan malam. Dan dan jangan hari Senin juga karena hari Senin tuh kadang saya kontrol ke rumah sakit gitu ya. Baik, Pak. Oke, ee Terima kasih. Uh, kalau tidak ada pertanyaan, uh, saya tutup dulu ya. Uh, terima kasih sudah gabung. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke. Okay, semangat tadi ada ya, ya. Semangat ya. Oke, okay, saya kembalikan ke Mbak Ega. Silakan Mbak. Terima kasih, Mister. Oh, nggak apa-apa. Santai aja. Santai. Di kelas Mas Bakti itu salah nggak masalah kok. Santai aja. Baik. Terima kasih. Ptsembu, Mister. Oh ya. Oh. Juga teman-teman sekalian. Hmm. Kita closing dulu ya sebelum kita tutup. Mari sama-sama kita membaca doa kapalator masjid bersama. Bismillahirrahmanirrahim. subhanakallahumma kalau mahu wabihamdika asyhadu alla ilaha ilaha anta wa bulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya. terima kasih atas semuanya sehat-sehat ya belajar terus ya istirahat selamat liburan ya, ya selamat liburan dulu iya. sehat usah. ya mister ya, oh terima kasih nggak usah nggak usah mai apa nggak usah ini dulu belajar